terhangat sebutar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini para sahabat alhamdulillah untuk rangkaian bisa sih acara kedua juga berjalan dengan lancar sahabat ya alhamdulillah kita bersyukur alhamdulillah sahabat ya dukungan dari orang-orang baik selalu banyak untuk dedek Lesti dan kakak rizki Bilar kita lihat juga para sahabatnya doa terbaik juga diberikan dari Kang Arwan Maulana Di unggahan Instagram pribadinya Mau sebuah postingan foto Bareng Dede Lesti dan Kakak Bilar Para sahabatnya Masya Allah Ada sebuah kalimat doa yang dituliskan Didoakan pesanku akang kalian rizki bilar lesti kejora sakinah mawadah warohmah amin ya rob masya allah persahabatnya ini adalah doa baik yang diberikan tulus dari kang Arman untuk dede lesti dan kakak bilar mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan kita sebagai fans sejati juga harus mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya juga persahabat ada unggahan spesial dari ayah kejora yang memposting sebuah postingan foto keluarga besar, pastilah Allah, persahabat ya. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, Alhamdulillah lancar semua, amin. Alhamdulillah persahabat ya berjalan dengan lancar untuk acara sesi kedua. Kita patut bangga dan bahagia mengucap rasa syukur, persahabat ya. Kita lihat juga. Dalam pusingan akhir kejuaraan banyak sekali komentar dan tanggapan dari Bang Putra nih mengatakan Alhamdulillah tuh persahabat ya Alhamdulillah syukur Semuanya berjalan dengan mulus persahabat ya untuk acara tasyakuran di sesi acara kedua Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada momen spesial cute banget ya dari Papa Daniel nih dan Ibu Rosmala Dewi ini membuat ketawa bahagia pengisi acara persahabat ya <laughs> Setelah nyanyi besan antar besan persahabat ya Ini di ujung atau di akhir bersahabat. Ya Bapak Anil cute banget nih memberikan bunga mawar merah untuk Ibu Rosmala Dewi Dan di akhir-akhir juga mereka pada rebutan kursi persahabat ya Masya Allah ini tentu membuat kita ketawa bahagia melihat kekiutan dari Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi Persahabat, ya diunggah oleh akun Lesti Bilar, Galeri Underscore Ada kalimat karsen yang dituliskan Ya ampun, si Papa Walah jatuh ke tanah layu, tetap semangat Rebutan kursi ngakak sampai ayah ketawa Tuh persahabat, memang luar biasa Banget Kegasrakan dari Papa Daniel memang nurun Banget ke Resti Bilar, persahabat Ya Masya Allah, Tabrak Allah Doakan selalu yang terbaik untuk keluarga besar Leslar selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial ini diunggah oleh akun kakak Rizky Bilar direpost oleh akun sahabat Leslar Taiwan ini cute satu frekuensi banget persahabatnya pasangan kakak Bilar dan dedek lasti ini membuat kita semakin bangga Keduanya sangat satu frekuensi banget, persahabat ya. Kita lihat, duh, masya Allah, selebrasi bersahabat ya. <laughs> Beginilah, kira-kira selebrasi kalau udah selesai acara. Katanya tuh, mudah-mudahan didoakan untuk leslar, selalu bahagia, dan selalu diberikan tentunya kemudahan dalam suatu hal apapun. Amin ya Robbal 'alamin, kita lihat juga. Dalam pesaingan ini banyak sekali komentar salah satunya dari akun ICSK mengatakan Ini yang bikin gue suka sama mereka Idola Aing emang best beda dari yang lain Tuh Masya Allah bersahabat ya Emang luar biasa makin bangga sama Lesti dan Bilar Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Ini kebanggaan yang kita rasakan yang kita dapatkan juga diunggah di IGS nya Karen Delano bersahabat ya Tentunya Karen dalam mengunggah sebuah postingan foto cantik Jadi Lesti Kejora memakai gaun yang luar biasa cantik Pertama Maka Karen Delano menuliskan Pilihan yang pintar dan berkelas Lesti Kejora mengenakan gaun pengantin karya Hian Dan kita lihat keunggahan kedua The Royal Breed Di sini kita lihat persahabat ya Gaun boleh simpel tapi harganya Oh, Masya Allah persahabat ya dan Duterte boleh bangga nih ya punya bintang muda Lesti Kejora. Siapa yang bisa tebak harga gaun pengantin ini? Siapa kira-kira yang bisa menebaknya? ya gaun yang dikenakan oleh Dede Lesti Kejora ketika di acara tasyakuran pernikahan Leslar Masya Allah. Dibaca nih persahabat ya wajib dibaca Kira-kira berapa harga gaun pengantin Dede ada yang tahu? Masya Allah persahabat ya kita lihat di kolom komentar Ini banyak banget nih komentar Yang sangat luar biasa juga Dari sahabat Leslar Ada komentar dari akun Nindut2890 mengatakan Dianya saja sudah mahal Jelas harga bajunya nggak akan yang kaleng-kaleng Pasti bakal mahal banget Tuh persahabat ya kita lihat juga komentar lain dari akun mengatakan Dede memang the best, simple tapi anggun dan menarik dilihat Sesuai karakter Dede yang sederhana Masya Allah persahabat ya Tentunya komentar yang sangat positif diberikan dari sahabat Leslar Kepada penampilan idola kesayangan kita Dede Lesti Kejora dan kita lihat ada yang berkomentar 450 juta kata itu dari Cici Cici itu persahabat ya Pastinya mehong banget persahabat ya Berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan spesial banget ya Masya Allah ini tentunya ketika kakak Rizky Bilar dedek Lesti mau memasuki ruangan persahabat ya Menaikin mobil yang super mewah juga ada Leslar Di gaunya dedek Lesti Masya Allah Suka banget sama vibes-nya persahabat ya Foto ini membuat kita bahagia dan selalu bangga Kepada Lesti dan Bilar Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap pantengin channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Seputar Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang minucapkan. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh